Baiklah para sahabat, Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita ke kabar dan keunggian pertama para sahabat ya Kita lihat ada kabar yang spesial bahagia banget nih buat kita semua tentunya datangnya dari akun instagram Dempot Aulia Para sahabat ya kita lihat nih Aulia di sini mengunggah Sebuah postingan foto bersama si cantik Lesi kejora para sahabat ya Ketika acara di konser Lida X Bismillah Cinta yang mana di sini tentunya membuat kita bahagia. Aulia menekan sebuah kalimat caption, dikatakan yang sebentar lagi melempas masalah jangnya Atlesti Kejora. Wow, para ya sudah diumbar lagi nih oleh teman dekat dari Atlesti, yakni Aulia yang mana menyampaikan bahwa sebentar lagi Leslie Kejora akan melepas masa lajangnya persobat ya. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Dalam postingan sebut banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans. Ya, nih dari akun Lastri_avalia15 di situ mengatakan, Gak sabar lihat Dedek jadi pengantin katanya ya. Selanjutnya ada komentar dari akun wiguna.id yang berkomentar anak-anak baik, anak-anak cantik tetaplah kalian seperti ini saling berpegang tangan dan melindungi satu sama lain. Wow itulah respon dari para fans yang positif banget persahabatan. mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya persahabat kita lihat juga sebuah yang spesial bahagia buat kita semua para fans juga persahabat ya baru terciduk nih bahwa tentunya Lesti Gejora temani syuting Rizky Billar waktu sahur persahabat ya ini tentunya kita mendapatkan langsung dari TVGA persahabat ya wow baru mendapat cidukan vitamin nih bahwa benar Lesti Gejora tentunya temani Rizky Billar syuting persahabat ya. Aduh. Uh, keciduk banget nih deh Lesti ya tentunya setia banget selalu mensupport selalu mendukung buat tentunya Rizky bilang sahabat ya ini adalah salah satu contoh bahwa hubungan mereka tentunya memang hubungan yang sangat romantis yang selalu mensupport satu sama lain dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Underscoreca3008 Rizky mengatakan Lihat yang adem-adem aja yuk guys biar yang zalim nanti ada balasannya sendiri Keep support Leslar Tuh semangat banget ya Yang selalu mendukung buat Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat ada sebuah kabar mengejutkan dulu dibuat kita semua para fans Yang ngaku ngaku oknum mengatasnamakan Leslar para sahabat ya akhirnya di sini sudah terciduk para sahabat ya oleh Bang Gilang Dirga Tentunya ini kabar langsung masuk ke akun Lambetura para sahabat ya lagi ramai lagi lagi ramai banget nih pembahasan tentang Opnum yang mengatasnamakan Leslar, para sahabat ya ini tentunya wajah dari haters Pak sahabat ya sudah ditemukan oleh Abang Gilang Dirga. Kita lihat juga nih alamat lengkap dari haters tersebut, Pak sahabat ya. Di sini Bang Gilang memposting sebuah kalimat alamat ya, Pak sahabat ya. Di sini ternyata tertera nih alamat lengkap dari haters yang mengatasnamakan Leslar ini makanya kita harus selalu berhati-hati dalam bersosial media tentunya ini adalah menjadi pelajaran buat kita semua khususnya para fans Leslar masalah, ya. kita harus berhati-hati dan kita harus selalu support yang baik untuk hubungan idola kesayangan kita untuk kabar berikutnya, para sahabat kita lihat ya di sini tentunya ada sebuah ngepostingan dari Bang Aril nih Bersama Kak Riviavi ya Wow, tentunya ada keadaan juga nih para sahabat Mereka kayak yang pertama syabar nih para sahabat ya Bersama Dedek Elesti kita lihat nih Tas hitam yang dibawa ya Yaitu adalah tas Dedek Lesti Kejoran Kira-kira tentunya mereka lagi di dimana Persahabat ya Makin penasaran Makin dibikin traveling aja nih persahabat Kita lihat aja keunggahan selanjutnya Nah persahabat ya kita lihat di sini sebuah postingan dari Bang Ariel Bersama tentunya postingan dari Bang Adlin Persahabat ya mereka tentunya Pose posting sama Percis persahabat ya di belakang Bang Aril itu ada bangunan Dan kita lihat juga nih di belakang Bang Aril ya Wow kayaknya tempat yang sama nih Pastinya ini sudah yakin persahabat Lesti dan Ski Bilar hari ini bareng-barengan persahabat ya Wow tentunya lagi sama-sama nih Kita lihat aja keunggahan berikutnya Wow sudah dipastikan nih Bang Arlin Bareng Bang Aril, para sahabat. Ya, ini sudah dipastikan bahwa Lesti dan Rizky Bilar lagi barengan hari ini. Ya, wow, mudah-mudahan kita mendapatkan sidukan vitamin manja nih dari idola kesenangan kita hari ini, para sahabat. Ya, tunggu saja info selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan vitamin segar dari Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin idola informasi di malam hari ini, para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.